Jilly merupakan salah satu merek mobil Tiongkok yang telah mempunyai nama di golongan pabrikan otomotif merek ini sendiri pula sudah terdapat di tanah air dengan bawah sebagian unit produknya semacam Jilly MK Jilly MK2 serta pula mobil mungil Jilly Panda serta Panda Cross serta di negara asalnya Jili pula masih tumbuh dengan memproduksi konsep mobil yang menarik, walaupun di tanah air penjualannya tidak menggembirakan. Baru-baru ini, Zhejiang Jili Holding Group yang mempunyai merek mobil Ling dan Amco memperkenalkan suatu mobil konsep baru. Sehabis perkenalan pada model 01 SUV yang menarik, dan model 02 sedan yang dramatis, saat ini Ling dan Amco kepunyaan Jili memperkenalkan konsep baru lagi ialah model 03 sedan hibrid. Ling dan Amco 03 sedan hibrid mempunyai sebagian perinci yang sama dengan Ling dan Amco 01 SUV yang telah diperkenalkan lebih dahulu, terlebih di fascia depannya. Lampu depan serta belakangnya menganut desain yang mirip, sehingga kita dapat sedikit merumuskan kalau link dan AMCO03 sedan hibrid merupakan link dan amco 01 SUV yang terbuat ceper maupun kebalikannya. Tidak hanya itu, di bagian bidang dalamnya. Lingkar kemudi Ling dan Amco 03 sedan hibrid pula memakai wujud yang identik dengan si kakak. Ling dan Amco memakai basis dari CMA platform kepunyaan Volvo yang pula digunakan oleh Volvo seri 40 yang hendak tiba. dan AMCO 03 sedan hibrid sendiri dikabarkan hendak memakai mesin dengan kubikasi 1.500 500 cm 3 3 silinder dengan turbo serta dengan teknologi hibrid memakai Volvo T5 Hybrid Configuration. Tidak hanya tipe hibrid, tipe Ling dan AMCO 03 sedan pula hendak dijual dengan mesin 2000 cm 3 turbo berbahan bakar bensin. Berita yang lain pula berkata kalau sehabis nantinya menjual tipe Hybrid, Ling dan Amco pula hendak bersiap menjual Ling dan Amco 03 sedan yang murni berpenggerak listrik. Dengan pergerakan dari Ling dan Amco, owner mereka ialah Jili. Mempunyai rencana buat merombak tata cara pembelian mobil baru. Mereka mengaca pada tata cara penjualan Tesla, sehingga Ling dan Amco hendak dijual di outlet distributor yang dipunyai secara terpusat. Tujuannya pasti merupakan memperkaya serta menyederhanakan kepemilikan mobil dengan mendefinisikan kembali gimana mobil dibeli, dipunyai, tetap tersambung, terlayani serta digunakan dengan baik. Tidak hanya itu, terdapat pula gagasan buat pelaksanaan model berlangganan dengan sistem SARE dan AM, keren buat mobil link dan AMCO jadi semacam yang dapat kita amati Memanglah benar pabrikan bergerak ke arah pengembangan mobil listrik Tidak cuma di Tiongkok serta India Tetapi di nyaris segala negeri dengan basis otomotif yang kokoh Indonesia juga pula mulai bergerak ke arah situ Gimana pendapatmu terpaut mobil ini? Menawan, menarik Sampaikan di kolom komentar <tik>